Saya sekarang sedang berada di Ambulu. Ya, di sana apa pak? Rejo, ya. Saya bersama Pak Sutiyono, ini petani Plombo cabe. Ya, kita ingin berbagi. Uh, mungkin banyak petani Indonesia yang mengalami masalah yang sama. Semoga ini bisa jadi solusi ya. Ini uh, awal mulanya, ya. Tanaman cabe ini ini keriting semuanya. Keriting, Iya ke? Ya. Okay. Kemudian tidak keluar buah, buah. nah tiba-tiba setelah diberi diobos nah itu bisa e, mulai perlahan-lahan mulai pulih dan tiba-tiba keluar buahnya nah ini satu solusi yang luar biasa biasanya kan banyak orang kalau sudah keriting gagal ya banyak yang frustasi dicabut atau iya. dibiarkan mungkin enggak guys. nah coba Pak Pak Setiono mungkin bisa e, cerita dulunya e, seperti apa Pak sebelum dikasih diobos sebelum di hmm? sebelum dikasih biobos dulu itu buahnya enggak ada lah waktu itu keriting puling semua hmm. setelah itu hmm. saya sudah mau frustasi itu hmm. sudah mau putus asa setelah itu saya dikenalkan dengan teman saya ya Nah itu dikasih tahu pakai biobos lah setelah itu langsung saya coba ya Alhamdulillah bio Beginilah hasilnya itu hmm. ya memuaskan lah Masih bisa tertolong lagi yeah. Yeah. Itu ciri-cirinya kalau sudah pulih dari keriting tuh kayak apa Pak? Mungkin bisa cerita Pak Sidiano Ya seperti ini hmm? Nah seperti ini Daunnya hijau Enggak hmm? kuning lagi Enggak kuning lagi yeah. Terus ini ya Nah berapa? buahnya bisa kayak gini Dulu buahnya itu seperti ini buahnya. Hmm. Sekarang bisa seperti ini Terus, anu ya, buahnya ada di atas ini. Ya, pak. di atas itu semua keluar buah. Hmm, ya ya. Ini kan kalau kalau nggak dikasih biobos mungkin ya. nggak ada buah yang di atas ini, pak ya. Iya, jarang dah. Kan. Setelah keluar daun baru, terus keluar. Keluar buah. Munga buah. Iya. Ya. Oh, jadinya di atas ini. Iya. Padahal sebelumnya pas keriting, berarti nggak ada. Nggak ada buahnya. Nggak ada buah. Iya. Buahnya jatuh itu. Oh, buahnya jatuh. Iya. Gitu. Oh, jatuh bunga itu udah jel... masih bunga itu udah jatuh jadi berbeda jadi bunga ya ya nanti inilah ini sudah banyak <laughs> jadi ya jadi ya. ini bisa jadi solusi petani yang mengalami keriting bisa dicoba ya pakai ini pak ya Iya pakai biobos pupuk ya. biobos nah. nah ini ya dan ini salah satu solusinya terus penggunaan biobos kemarin satu ini butuh berapa pak satu apa lahan satu ya? satu perempat ini ya hmm? Ini saya masih pakai satu ini sudah saya kayak gini satu ini? Ya satu oh, botol. Oh, ya, ya Jadi tanpa pakai tangki gitu? Pakai, ya pakai nano ya. itu loh. Tangki gembes itu. Ya. Tangki gembes. dibersihkan dulu. Iya, yang baru? Oh, yang baru. Baru yang baru, baru ya. Iya, baru. Jangan sampai kena bahan kimia lagi. Hmm. Terus biasanya seberapa banyak gitu -gitu. saya kasih apa ya? Masteran itu timba itu saya kasih air lalu saya tambur ini saya berhentikan sampai 10 menit sampai 15 menit setelah itu baru saya pakai di taruh di tanki ya? itu oh, itu disemprotkan di bawah situ ya, ya di itu di kocor. Ya. oh iya iya iya. ya itu uh, sudah disampaikan oleh Pak Sutiana tadi ya. jadi buat para petani ya yang ingin uh, kalau misalnya sudah terlanjur, sudah terlanjur kena apa keriting? Nah, solusinya bisa pakai biobos atau ya. kalau dipakai dari awal itu insya Allah bisa mencegah, bang ya? Iya sudah mencegah dari kekeritingan itu. Ya, malah lebih bagus lagi insya ya. Allah hasilnya ya. Jadi eh, itu yang kita ingin sampaikan. Semoga informasi bermanfaat ya. Jadi terima kasih Pak Setiandi ya. Iya. Semoga nanti hasilnya jauh berlimpah. Oh iya, ya. Ngomong-ngomong uh, uh, apa? Ini hasilnya memang anu pak ya? Sudah lumayan ini persegi ini meskipun kena keriting masih berapa perbandingan Kemarin itu dapat dua setengah sakit mm -hmm. Setengah karung lah hmm, betul -betul. Itu. itu katanya ada yang kena keriting juga sebelah ya sebelahnya ya. itu Ini tanaman 2.800 da, Dapat hasil itu dua setengah karung mm -hmm. Nah itu seperempat tanaman 5.000 Dapat satu setengah karung ya, ya. Ya. Ya, ya, ya, ya. Jadi luar biasa ya. Ya, ya Jadi kesimpulannya memang Diobos itu memang mantap